cek cek balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review game Gate of Olympus kita bawa model 82.000 ya guys kita coba peruntungan kita pada malam hari ini kita coba main nah, ya, ya pada yang menjaga bencangnya enggak usah sih kita coba 70 turbo dulu ya guys kali aja ada petir-petir mantap free spin free spin hebat isi skater naga terus ayo siapa teman-teman terus teman, hari teman. ini kita main di gomong-gomong situs bergacok to solid sambil ke dunia head di sini enggak cuma ada slot ada nomor togel juga tembak ikan lengkap pokoknya langsung gaskan aja untuk linknya ada di pin komen hijau jadi pecah hijau pasti pecah kuning sekalian boleh us kuningnya us merah dulu kuning besar atas kuning biru aduh birunya malah kurang cuit kukira pas kampret yuk petirnya us nggak ya, mau kuning dulu jadi dua lagi hijau boleh hijau boleh itu boleh tuh pecah mantap kok ngumpul dua lah petirnya mana us baik <tus> bajingan 502 kali Cok bajingan tapi petahnya cuma 500 perak, tapi lumayan 500.000 langsung naik dong lagi nih us yang bikin kau semangat jangan lupa kita cuma main di konten 88 kita tergacor tersolid santero jaga dunia akhirat co. Bed berapa pendek bayar lunas? Jangan ragu, jangan bimbang, mainnya cuma di konten 88, langsung gaskan aja seluruh. Untuk linknya ada di pin komen. Langsung cobain pola-pola mantap dari saya yang tadi. Ingat mainnya cuma di bed 2000, bed 2000 cuma ada di sini, guys. Gimana lagi? Betul gacor nih, guys. Langsung cobain aja, terus. Linknya ada di pin komen. Oh ya di pin komen itu enggak cuma ada link situs di situ juga ada link tele japi wa untuk info-info gacornya ada fan spek Facebook buat yang suka nomor di disitu diserangkangkak jitu-jitunya langsung cus aja pokoknya seluruh untuk linknya ada lengkap di pin komen guys ayo kasih JP lagi us lumayan tuh oh, main baru dua menit udah dikasih naik 500.000 aduh kuningnya kurang satu nanggung sekali saya biasanya kalau udah ada petir-petir kayak gini frispin pelit beneran biasanya besok pelit di petir masih connect di luar besoknya pelit. Kalau kalian memang nekat, langsung buy aja, kali aja bisa di dalam, ini kan, akhirnya masih konek kuning. Kalian sebenarnya. Ya, 38.000, ayus. Naikin lagi, ayus. Tadi kaget jujur, seluruh. Baru pernah sih main kali 500 turun dua-duanya gitulah langsung. Biasanya kan kali 510 terus maksuin gitu. Ini 502 kali. Anjir, tapi enggak masukin. Mencoba 500 per. Coba kalau pecah 1000, co. Coba lumayan. Enggak eh, apa-apa daripada nggak pecah sama sekali lebih sakit hati lagi, co. coba Tuh. Kita geser kah? Geser, kita coba 10 dulu. intinya mainnya cuma di konten 88 guys pasti ngaco langsung coba aja jangan ragu jangan bimbang nyajir cuma di konten 88 sinyalnya aku bapu sinyal aku bapu kita coba quick uh, 10 kali aja satu dua kuning-kuning nah kuning. Uh, kuning atas kuning petir dong enggak mau biru-biru-biru dulu biru, biru, biru. itu aduh biasanya atas mahkota nih hmm? lumayanlah kali tiga lah 30 ini Biasanya udah cakep sebenarnya cuma petirnya aja yang kurang Karena petirnya tadi udah muntah di awal cuk kali seribu kan kapan lagi tuh sampai hai, hai, hai, turun hai, kali Ini seius, tanda hai, hai, tanda-tanda lagi hai, sekali seluruh langsung hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mantap hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bawa anggap aja hiburan sekalian cari profit-profitnya kalau udah profit langsung auto kabur saja jangan diteruskan bermain pintarlah kalian semua lumayan kelimpat kan petirnya gacor free spinnya biasanya pelit banget kalau udah kayak gini kalau kalian masih ada mental buy aja kalau, kalau saya pribadi lebih suka nyari free spin daripada di buy saya pribadi cuma kadang ya dibui juga tergantung lihat pecahannya biasanya kalau udah keluar pecah merah kayak gitu dibui itu enggak disinya biasanya tapi ya apa salahnya kalian coba cuma kalau gue sendiri sih nggak senang dibui lebih suka nyari gratisan karena gratisan biasanya lebih ada isi ayu kok pelit sekali kau mau dikasih di awal ini bau baunya emang enak-enaknya kalau udah we eh udah profit banyak kita langsung kabur guys biar nggak terlalu lama gitu loh cuma kita coba cari-cari aja kita buktikan pola-pola gacor hari ini kita coba itu hmm, klik aja kali ya 10 kali lagi kalau emang nggak ada, kita langsung kabur lah ya. Yang penting ingat, main slot itu jangan terlalu nafsu. Kalau udah profit langsung kabur, jangan. Jangan lupa, lainnya cuma di konten 88 Itu terkait terus solid antero jagat dunia akhirat, tuh Di sini WD berapapun langsung dibayar lunas. Untuk linknya ada di pin komen Langsung gas kan? Aduh, konek kali 8 langsung gaskan saja untuk linknya pin komen jangan ragu jangan timbang mainnya semua di konten 88 kaskan telur kuning atas kuning biasanya skater enggak mau juga kampret ayo kasih yang manis-manis